Kita ditambah besar Mau jadi apa hmm, Pengusaha Pengusaha ya Berarti sekarang belajar ekonomi Ya kan Tapi sebelumnya itu ya Pernah agama dulu berdalam hmm. agama Belajar Al-Quran Dan artinya hadis-hadis dengan artinya Dalam hidup itu Nah bisa jadi pengusaha Biar jadi pengusaha yang yang jujur, yang amanah, yang iya kan? Ah, karena Paul jadi pengusaha. Iya, hmm. hmm. iya, iya, iya, jelas ya, suaranya lah. Tapi harus belajar yang rajin, matematika pengusaha itu matematikanya harus kuat. Nanti belajar bahasa Inggris ya. mau Hah? iya sepatu ada kerjasama dengan negara-negara gua -negara jadi pengusaha itu setelah dapat ilmunya nanti belajar sistem ekonomi peta juga ya kan Orang umur berapa? 10 10 tahun sekarang kan tanggal 18 April 2023 nah, terus bagunya jangan telat, ya kan dulu papa apa itu diajar sama orang tua, jadi besok mau bela belajar apa malamnya itu udah dipelajari sehingga sampai di sekolah itu udah tahu oh, terus pulang sekolah, habis makan tidur. Habis tidur, ya, setelah kegiatan agama, sholat. Nah, habis itu sorenya belajar dulu sebentar, sebelum main. Ya kan? Nah, habis sholat maghrib, habis makan malam, belajar ngaji. aku biasanya subuh. Subuh juga bisa. Nah, nanti malam jam-jam 9 malam, itu belajar... Belajar apa yang mau diajarkan guru besok? Sampai jam sebelas habis itu istirahat. Ya kan, ya, jadi jadinya gitu. Ini puasa hari, sudah hari keberapa? Puasa Hari ke bulan dua puluh lima, dua puluh lima Dua puluh lima malam ke dua puluh enam, malam ke dua puluh enam, hari ke dua puluh ada yang bolong puasanya enggak? Hmm. Benar Waktu itu pernah disuruh eh, setengah hari gitu Enggak ya sekarang ini bulan sekarang Ada yang bolong enggak? Hah? Lalu. Enggak ada ya Full terus puasanya ya Nah itu sadar Terus di, Kalau di, dibangunkan sama mama Diteriakin kedengaran enggak? Iya hmm. Sekarang, kadang. kedengar langsung bangun, jangan kelamaan. Nanti, uh, kalau mau dipanggil, memang gak dipanggil-panggil. Kalau apa-apa beda cara bangkannya, kalau apa-apa ambil nanti air satu, air bertasyur, nanti ke tidur tidur Mau habis itu, tempat tidurnya bawa keluar, jual. Mau, mau, mau, mau, mau, teman mau, mau, mau, juga belajar setuju gak? apalagi mau jadi pengusaha jadi pengusaha itu well, ya sukses ya belajar terus maju menabung kalau ada uang uang seribu rupiah uang jajan hmm, jangan dibelanjakan semua uang jajannya ya dulu mah ada makan kan nah, ditabung sekarang udah punya tabungan belum Hah, udah, nah, itu belajar nabung namanya. Untuk apa nabung ya? pdi bisa bayar sekolah. Ya kan, atau mungkin buat modal usaha. Tuh, gak usah pacaran-pacaran dulu. Hah? Gitu. Apa ada yang mau ditanya? Hah? Gak ada. Ya, tambah banyak sekarang. Tomam tambah banyak. Coba hafal Pancasila enggak? Masih. Coba Coba. Kontras dikit. Satu dari awal. Pancasila Pancasila. Satu, Dua. Tiga, Jangan lihat, papa apa, jangan tiap apa, jangan tiap apa, jangan tiap apa, jangan tiap apa, jangan apa, berdiri? Enak ngapal duduk begitu atau berdiri tiap berdiri? Coba jangan tiap apa, jangan Pancasila. apa, jangan tiap apa, jangan tiap yang Kean, ke, ke, kemanusiaan yang adil dan berada Tiga, bersatu Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan bijaksanaan Dan bermusyawarat dan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Coba ulangi lagi sekali Tadi kan apa yang nomor dua yang kemanusiaan sekarang papa nggak bantu? ulangi coba. Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa, dua. Kemanusiaan yang adil dan mengadab, tiga. Persatuan Indonesia, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima. Nah, dilancur siapa di seluruh Indonesia, Indonesia, Indonesia, lagi Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, lagi sekali sekali lagi Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, I'm scressing, my no stone is me! I learned a lot of eating your oil in Tawinger. I learned Surat allah ah, uh. Surat pendeknya ada di apa? <laughs> Al-Ikhlas. Coba. Oh, Allahumma alhamdulillah, alhamdulillah. lainnya Begitu kawan, ship Muhammad Saad Al Saleh, nama panjang itu Muhammad. Alhamdulillah, Al Alhamdulillah, tahu. Alhamdulillah, Al tahu. Alhamdulillah, okay? tahu. Alhamdulillah, tahu. Alhamdulillah,